Halo sahabat zodiak, 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini, kita akan bahas tentang zodiak yang memiliki nafsu dan hasrat yang tinggi. Namun, buat kamu yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Tentu khusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak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 Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak, yang memiliki nafsu dan hasrat yang tinggi. Pertama, untuk support energi kepada zodiak, yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak, yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak, yang ketiga, dan selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat.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 5 poin. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang berkelaian 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang memiliki nafsu dan hasil yang tinggi dikarenakan di sini seorang Gemini juga termasuk orang yang susah mengontrol emosi, orang yang mudah emosi dan temperamental dan dikategorikan orang yang mudah naik darah apabila mendengar sesuatu kejadian yang tidak ia sukai. Di sini juga digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang susah untuk mengkontrol hawa nafsu dan susah untuk mengontrol hasratnya, dikarenakan seorang Gemini di sini orangnya adalah seseorang yang sangat susah untuk mengkontrol sesuatu di dalam kehidupannya. Namun, di sini ciri-ciri seorang Gemini adalah seseorang yang sangat tegas dan disiplin dan disini juga menggambarkan seorang Gemini akan merasa minder apabila bertemu dengan orang-orang yang memperhatikan dan melihat semua gerak-gerik yang ia lakukan di dalam kehidupan dan disinilah seorang Gemini juga bisa dikategorikan seseorang yang memiliki nafsu dan hasrat yang tinggi dan untuk support energinya adalah Queen of One. secara umumnya Queen of one itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi, di sini menggambarkan seorang ini merupakan sosok seseorang yang memiliki nama sudah hasrat yang tinggi, dan di mana di sini seorang pasangan terkadang mengeluh atas apa yang ia rasakan yang diperlakukan oleh seorang Gemini, di mana seorang pasangan akan pasrah namun ia merasa tidak kuat. Dan bentuk kartu kesimpulannya adalah: The High Christi. Secara umum, The High Priest itu diartikan mahir dalam intuisi, mahir dalam spiritual, mampu mengendalikan dan di sini terkadang lepas kontrol di dalam kehidupan. Dan di sini The High Christi juga menggambarkan sering terjadi. Seorang Gemini akan menahan ataupun menjaga image di depan orang banyak, dan jika kartu The High Prestige kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan seorang zodiak Gemini merupakan sosok seseorang yang memiliki hasil tetap yang tinggi, di mana seorang pasangan terkadang mengeluh dengan apa yang ia rasakan dari seorang Gemini. Dan The High di sini menggambarkan seorang Gemini mampu menahan dan mampu menyembunyikan sesuatu yang ia pendam dan sesuatu yang ia miliki, terutama di dalam kehidupan. Di depan kalayak umum ataupun di depan orang ramai, dan untuk zodiak yang kedua adalah triopsol. Ataupun tiga pedang. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dianggap kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April. Di sini digambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang memiliki nafsu dan asal yang tinggi. Dan di mana di sini Triopso digambarkan sakit hati ataupun perasaan terluka yang dirasakan oleh pasangan. Tidak jarang di sini akibat ulah seorang Aris yang memiliki nafsu yang tinggi membuat seorang pasangan memiliki hubungan orang ketiga ataupun ingin berpaling dari seorang Aris sendiri. Dan di sini juga bisa digambarkan efek dari seorang Aris yang memiliki hasrat yang tinggi. Tidak jarang seorang Aris akan melakukan indikasi orang ketiga melakukan perselingkuhan ataupun mencari pasangan lain dikarenakan seorang pasangan selalu menghindar Ataupun tidak tahan dengan kelakuan Aris yang selama ini berpasangan dengan pasangannya. Sehingga di sini seorang Aris memiliki inisiatif untuk memiliki orang ketiga di dalam hubungan. Ataupun memiliki suatu selingkuhan yang dikategorikan perselingkuhan di dalam kategori hubungan asmara. Dan untuk support energinya adalah. Page of cups. Secara umum, page of cups itu diartikan seorang anak. Jadi, di sini menggambarkan seorang harus merupakan sosok seseorang yang memiliki nafsu dan hasrat yang tinggi, di mana seorang anak adalah merupakan sosok seseorang yang mampu membendung dan mampu membuat seorang harus menahan, ataupun tidak memperlihatkan apa yang ia rasakan terhadap pasangan. Dan jika kartu Hai kristis kita gabungkan dengan zuriat yang kedua, di sini menggambarkan seorang harus merupakan sosok seseorang yang memiliki nafsu dan hasrat yang tinggi, di mana hanyalah seorang anak yang mampu membendungnya ataupun mampu menahan tingkah dari seorang Aris dan disini di sini The persis menggambarkan seorang Aris mampu menahan tidak memperlihatkan kepada seorang anak dan mampu menjaga etika di depan seorang anak karena di satu sisi seorang Aris merupakan sosok yang sayang kepada seorang anak apalagi itu anak Aris sendiri ataupun anak saudaranya dan selanjutnya kita kartu Zodek yang ketiga dan kartunya adalah five of one ataupun lima tongkat untuk zodiak yang ketiga yang memiliki nafsu dan hasrat yang tinggi kita memiliki seseorang yang berzodiak Taurus yang diangkat kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei di sini digambarkan seorang Taurus memiliki nafsu dan hasrat yang tinggi dimana seorang Taurus selalu mencari celah ataupun mencari jalan untuk memuaskan hasrat dan nafsunya tersendiri di sini juga digambarkan seorang Taurus akan menjaga image di depan pasangan apabila masih berstatus pacaran, namun di sini apabila seorang Taurus sudah memiliki pasangan ataupun sudah menikah, seorang Taurus tidak akan segan-segan untuk menyentuh ataupun mengajak seorang pasangan dimanapun ia berada, baik itu di dapur ataupun di tempat yang tidak sesuai dengan aturannya namun di sini seorang Taurus akan menjaga image di depan orang, tidak memperlihatkan di depan orang dan terkadang terlihat seorang Taurus merupakan sosok yang cuek kepada pasangan apabila di depan orang menapabila berdua dengan pasangan, seorang Taurus tidak akan menahan dan ia akan memperlihatkan sosok dirinya yang sesungguhnya di mana seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang memiliki nafsu dan hasrat yang tinggi kepada seorang pasangan dan untuk support energinya adalah queen of cup. Secara umumnya queen of cup diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang memiliki nafsu dan hasrat yang tinggi di mana di sini seorang pasangan tidak akan mengetahuinya apabila di depan orang ramai. Namun apabila berdoa seorang pasangan akan mengeluh dan seorang pasangan terkadang akan resih dengan ulah Taurus tersebut. Dan jika di hayat kristis kita gabungkan dengan zodek yang ketiga di sini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang memiliki nafsu dan hasrat yang tinggi mana seorang pasangan terkadang resih ataupun mengeluh atas tindakan itu. Dan dari kristis di sini menggambarkan seorang pasangan terus akan mampu mengatasi ulah terus dan di sini seorang terus akan mampu mengkontrol sehingga mereka berdua tidak akan terjadi perdebatan atas masalah yang ditimbulkan oleh seorang terus di mana seorang terus memiliki nafsu dan hasrat yang tinggi dan tidak memandang tempat apabila berduaan dengan seorang pasangan dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah 10 of sword ataupun 10 pedang untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berjudek Scorpio yang diangkat kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang memiliki nafsu dan hasil yang tinggi dikarenakan di sini seorang Scorpio trauma pada masalah asmara masa lalunya yang dimana ia mendapatkan pengkhianatan sehingga di sini seorang Scorpio tidak akan menahan dan tidak akan mengkontrol emosinya kembali dan di sini akan berujung seorang Scorpio memiliki anak sudah nasihat yang tinggi yang di mana pasangan akan merasa resi dan merasa mengeluh terhadap perilaku seorang Scorpio sendiri. Namun apabila di sini merupakan seorang Scorpio yang single, ia akan berusaha menahan dan tidak akan memperlihatkan kepada orang lain sehingga di sini seorang Scorpio akan mencari ataupun mencoba mendekati pasangannya. Namun di satu sisi apabila sudah menjadi pasangan seorang Scorpio tidak akan menahan dan ia akan memperlihatkan diri di depan pasangan atas apa yang ia rasakan selama ini, dan untuk support energinya adalah page of sword. Secara umum, page of sword itu diartikan seorang anak, jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang memiliki nafsu dan nasional yang tinggi, di mana di sini tidak jarang seorang Scorpio memiliki banyak keturunan ataupun memiliki banyak anak di dalam kehidupan berumah tangga. Namun, apabila seorang Scorpio yang masih single di sini yang menjadi penghambat adalah seorang anak yang merupakan anak saudaranya, dikarenakan di sini seorang Scorpio akan menjaga image di depan anak tersebut. Dan the high Prestige, kita gabungkan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang memiliki anak sudah yang tinggi, dimana di sini seorang Scorpio tidak jarang memiliki banyak keturunan ataupun banyak anak. Namun, di sini juga bisa dikategorikan seorang anak merupakan sosok pencegah kepada seorang Scorpio atas tindakan ataupun apa yang ia rasakan terhadap dirinya sendiri. Dan, the higher disini di sini menggambarkan seorang Scorpio mampu menjalani kehidupan dengan apa yang ia rasakan, dan seorang Scorpio mampu menutupi apa yang ia rasakan terhadap pasangan. Dan seorang Scorpio yang single akan mampu menutupi juga apa yang ada di pikirnya, sehingga di sini seseorang tidak akan bisa membaca ulat Scorpio yang dimana Scorpio memiliki nafsu dan hasrat yang tinggi. Baik di sini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang memiliki nafsu dan hasrat yang tinggi adalah yang pertama, seseorang yang berzodiak Gemini, selanjutnya seseorang yang berzodiak Aris, selanjutnya seseorang yang berzodiak Taurus.